Awal sebuah cerita baru Guru dan pedalaman adalah dua hal yang sangat lekat dengan diriku Bukan bermaksud menyombongkan diri Tetapi sebagai seorang pria yang menghabiskan sebagian masa kecilnya Dalam terang pelita di pelosok lembata Aku tahu betul bagaimana suara perlombahan kesunyian di malam hari Antara jangkrik cantan dan betina yang selalu saling menggoda Menciptakan riak gelombang suara di tengah ketiadaan cahaya Atau bahkan sekumpulan cicak yang saling bergosip tanpa suara Hingga tak ada nada berirama yang terdengar Kecuali bisikan napas dan bentuan jantung yang mestinya terdengar Sekali lagi dapat kutegaskan tegaskan Guru dan pedalaman bukanlah dua hal yang sangat asing bagiku Ayahku adalah seorang guru yang sebagian besar masa baktinya dihabiskan untuk memberikan seberkas cahaya pengetahuan bagi gelapnya pelu sepedalaman tangan kelahiranku maka tak heran bau tubuh dan asinnya perlu seorang yang mencurahkan hidupnya dalam kebanggaan sebuah pengabdian cukup jelas untuk kubetawi. kemudian berpekal kepercayaan diri dan pengetahuan mulai guru dan pedalaman, aku secara sadar dan pasti menjerumuskan diri ke dalam panggilan kasih bersama Yayasan Tangan Pengharapan sebagai guru kedalaman yang bertugas di FL Cision Asus 2. Sebelumnya, di dalam rahim Yayasan Tangan Pengharapan, sederet pelatihan dengan berbagai jenis dan kegunaan telah ditanamkan ke dalam pikiran dan tersimpan sebagai kemampuan baru, yang harapannya Aku dapat dilahirkan kembali dengan kesiapan diri yang mutlak untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di tanah pelayanan. Perlahan, kuendapkan sejenak kepercayaan diri yang berlebih dan melerai hati serta pikiran yang tak karuan dari kenyataan yang cukup menyesakan hati dengan memunculkan berbagai pertanyaan yang harus ketemukan jawabannya. Seperti Bagaimana harus kuajarkan tentang ketepatan waktu jika mereka harus berlomba dengan lautan dan cuaca hanya untuk sekedar menjejakan kaki di halaman sekolah? Bagaimana harus kuajarkan tentang kasih sayang jika kekerasan saja telah menjadi bahan candaan? Bagaimana harus kuajarkan tentang kebersihan diri jika air bersih saja cukup sulit untuk didapatkan? Dan bagaimana caranya aku mengajarkan tentang pengetahuan akan luasnya dunia jika membaca dan menulis saja belum mahir Bahkan untuk anak-anak kelas besar Sejenak aku berpikir Hingga keresahan berubah menjadi kebijaksanaan Akan jawaban Yang mana aku putuskan harus mengganti setiap tenaga mungil yang keluar Untuk mendayung perahu ke sekolah Dengan setetes pengetahuan yang kumiliki Aku harus menjadi guru yang dapat memberikan teladan. Akan kutunjukkan bagaimana cara mengasih sesama Bagaimana cara memecahkan kerumitan beritu Atau bagaimana cara menulis dan membunyikan deretan abjad setiap harinya Untuk menunjukkan segala hal tersebut Menjadi bagian dari mereka adalah sebuah keharusan Dan tindakan-tindakan sederhana seperti bermain bersama Bertegur sapa, mengobati luka Hingga tidak ringan tangan adalah pilihan-pilihan yang harus dilakukan sehingga mata mereka tidak buram dan dapat melihat segala hal yang ingin kutunjukkan dengan jelas. Dalam setahun ke depan akan ada banyak cerita yang akan menempatkanku sebagai pemeran utama di setiap episodenya. Mungkin aku bukan pemeran yang sempurna, namun bersama dengan anak-anak SD Sion Ansus 2. Warak kami dapat saling belajar dan berkembang bersama dalam setiap aspek kehidupan yang mempunyai nilai guna untuk kami. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Ansu YAPEN, Papua. Helping people live a better life.